Oke para sobat semua pada video kali ini saya akan membuat bumper depan. Bumper depan saya menggunakan pipa. Di sini saya sudah membuat malan sobat semua ya. Malan ini mengikuti bentuk bumper bawah depan mobil ini saya bikin untuk mobil SS. Bentuknya tidak jauh beda dengan mobil Carry Futura. Udah saya mal, jadi saya di sini menggunakan malan ini agar si bentuk bemper ini benar-benar pasti. Untuk pembandingan sendiri, saya beset kiparnya dengan menggunakan gerinda dan saya sesuaikan dengan bentuk malan dan pada tekukannya saya menggunakan elbow elbow yang sudah disesuaikan dengan bentuk sudut bempernya. Bisa dilihat, sobat. Ya, baik para sobat semua, simak saja videonya. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan like dan subscribe. Biar saya bisa terus mengembangkan dengan karya-karya yang lainnya. Terima kasih.